Aditya membuka mata tetapi tidak mencari sosok bernama Gita. Ia menatap Pak Nahum yang duduk di dekatnya. "Saya lapar, Pak," ucapnya lirih. Mendengar itu, Gita yang juga duduk di sana segera beranjak ke perapian untuk memasak nasi. Lintang turut membantu mengambil ranting kering dari kolong dipan. Nenek sang tabib itu berbisik kepada Pak Nahum sepupunya, potong saja seekor ayammu untuk dijadikan sop buat anak ini. Pak Nahum mengangguk pertanda setuju, nenek itu tampak mengelus-elus kepala Aditya. Ia juga mengetahui bagaimana kepedihan demi kepedihan dilalui anak malang itu. Ia sendiri adalah kakak kandung dari ibu yang melahirkan tiar ibu Asu Aditya dan Lintang. Walau desa tiar sangat jauh dari desa nenek itu, tetapi berita tentang desa-desa akan bermuara di pasar kecamatan setiap hari Kamis. Dari mulut ke mulut, keadaan ibu guru tiar akan tersampaikan kepada pencari berita. Juga kebaikan-kebaikan yang dilakukan kedua anak asuhnya. Banyak orang yang menyesalkan ibu guru tiar. Janda muda itu mau dinikahi oleh gulut yang suka berjudi dan mabuk-mabukan. Sambil mencabuti bulu ayam, Pak Nahum menyesali dirinya telah mengizinkan Aditya pulang ke desanya tujuh bulan lalu. Aditya sangat merindukan adiknya Lintang. Rasa rindu kepada adik memaksanya memberanikan diri menghadapi cercaan, makian dan siksaan gulut. Hampir setiap tiar tidak berada di rumah, Aditya mendapatkan pukulan demi pukulan. Ada saja alasan gulut untuk menyiksanya. Syukurlah Lintang tidak diperlakukan demikian kata Nenek Tabib sambil mengelus kepala Aditya. Aditya menarik nafas dalam-dalam, kalau adikku dibuat begitu, akan kubunuh dia di saat tidur, ucapnya geram dalam hati. Gita membuatkan teh manis untuk Aditya. Ini bang, diminum dulu sebelum makanan kita matang. Gita duduk di sebelah Aditya dan neneknya. Kata lintang abang ini sering disebut suami Biktiar sebagai pembawa sial. Apa benar begitu, Nek? Tanya Gita kepada neneknya. Dia yang bawa sial, si gulut pembawa sial. Kalau memang abangmu ini pembawa sial, bagaimana ladang tembakau pamanmu ini subur begini? Gita mengingat ketika ia turut membantu Aditya menanam bibit tembakau di ladang. Gita menemani Aditya membuat penutup bibit yang baru ditanam agar tak layu di sengat matahari. Ketika itu, rasa rindu kepada adiknya sudah membuncah tak tertahan. Gita lihat bibit tembakau saja kita buatkan pelindung. Kita tebang batang pisang untuk kita jadikan payung pelindungnya. Bagaimana dengan adikku? Aditya menggenggam tangan Gita saat itu. Mata Aditya berkaca-kaca. Tidak kepalang rasa sedih Gita jika Aditya meninggalkannya untuk melindungi adiknya. Lebih baik abang bawa adikmu lintang ke sini. Atau suruh saja paman yang menculiknya. Bagaimana tanya kita menatap wajah Aditya? Bagaimana menyuruh Pak Nahum menculik adikku? Jalannya saja begitu sejak jatuh dari pohon kelapa. Lagi pula, adikku tak akan mau diajak ke sini karena ia ingin sekolah, kata Aditya. Adikmu kan bisa sekolah di tempatku sekolah bang. Ladang ini terlalu jauh dari desa Gid. Aku harus mengantarnya subuh-subuh agar tidak terlambat sekolah. Lalu, aku harus kembali lagi ke ladang ini untuk membantu Pak Nahum. Sekalian saja abang ikut sekolah. Lalu, bagaimana aku membalas budi Pak Nahum kalau tidak bekerja di ladangnya? Masa aku dan adikku jadi beban buat Pak Nahum yang bukan siapa-siapaku... Gita memarut kelapa di dekat perapian. Lintang mengawasi perapian. Kamu mau sekolah di tempat kulin? Tanya Gita. Mau. Aku mau sekolah, jawab Lintang gembira. Namun tiba-tiba menutup mulutnya sembari menoleh ke arah Aditya yang terbaring di dalam gubuk terbuka itu. Kalau begitu, besok siang ikut saja ke rumah kami. Kamu tinggal di rumah kami saja, ujar Gita berbisik. Lalu, siapa yang menjaga abangku? Kan ada paman Nahum? Tidak, kalau begitu aku tidak usah sekolah. Tapi kalau ada buku-buku bekasmu di rumah, bawalah kalau kamu datang lagi ke sini. Iya, banyak buku kakak dan abangku di rumah. Lusa aku datang lagi ke sini. Matahari sudah meninggi. Daun tembakau di depan gubuk semuanya tampak hijau kemilau. Pucuk-pucuknya menunjuk langit yang cerah. Pak Nahum memandang awan tipis di sana. Sembuhkanlah Aditya bisiknya. Makan siang sudah siap. Aditya pun sudah duduk. Ia membisikkan sesuatu kepada adiknya Apa? tanya Lintang kepada abangnya Jangan terlalu banyak makan dek Bisik Aditya mengulang ucapannya Iya bang, jawab Lintang duduk di sebelah abangnya Lintang menyesali dirinya yang menghabiskan nasi Sehingga abangnya tidak kebagian semalam lalu pingsan di tengah ladang setelah makan siang, Pak Nahum membuka perbincangan perihal gulut yang sering menghukum Aditya ketika tiar tidak berada di rumah. Pak Nahum mengutarakan kebenciannya kepada gulut yang jadi parasit bagi tiar. Dari pengakuan lintang, abangnya disiksa bukan karena terlambat membuatkan kopi saja. Tetapi karena abangnya tidak memberitahukan di mana ibu tiar menyimpan perhiasannya. Dan ternyata ibu tiar membawa ke medan semua perhiasannya karena sudah beberapa kali dijual gulut di perjudian. Mendengar itu, nenek dan pak Nahum semakin geram kepada gulut. Pak Nahum sampai memukul pahanya sendiri. Gita dan Aditya saling memandang. Lalu Lintang tertawa kecil mengelus-elus punggung Sinero yang tiarap di sebelahnya. Apa kata buku dek? Tanya Aditya kepada Lintang. Gita ikut menoleh ke arah Lintang. Lintang tersenyum. Kebencian adalah penyakit yang akan mematikan kebaikan. Sontak Pak Nahum, Nenek dan Gita terbelalak. Hanya Aditya yang tidak heran secara tak sadar Gita mencium pipi lintang karena takjub lintang tersipu malu